Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, guys, banyak sekali yang DM di Instagram saya tentang mangsa-mangsa banjir, yang mana banyak sekali bantuan-bantuan daripada kerajaan. Semua bergerak sekarang, dan masya Allah, di sini ada sebuah postingan dari Nurmuh Channel ya, terbaik angkatan tentara Mal. Malaysia turun Padang bantu mangsa banjir dan banyak lagi di sini ada tiga video yang akan kita lihat guys dan bagaimana respon daripada netizen-netizen sekalian jadi langsung saja kita play videonya let's go wow masya allah ini angkatan tentara Malaysia ya ATM us uh, merinding guys Masya Allah Oke okay, kita tengok di sini guys Berapa uh, kendaraan ini yang melintasnya Banyak sekali ini Nah ini juga ada 3 uh, truck ya Oke okay. When I need back up Oke okay. Wow satu dua oke okay. ini dikerahkan semua sekarang ya untuk membantu mangsa mangsa banjir yang ada di sana oke okay. Allah semoga Allah semanfaatlah Geng ATM berbakti. Rakyat negara. Oke, di sini tanggal 22 ya uh, update-nya. Ternyata saya agak telat untuk melihat Instagram, jadi nggak apa-apa ya teman-teman kita tengok. Jadi di sini selepas daripada banjir tuh ATM semua langsung bergerak ke sana untuk membantu. Ya ada baby-baby. Saya paling kasihan dengan baby atau warga mas. banyak sekali juga ada uh, apa namanya polisi uh, di Raja Malaysia juga Allah nah macam ini guys kasihan sangat-sangat bantuan juga Masya Allah banyak sekali ya udah, udah datang juga terbaik lah oke kita lanjut ke video kedua guys ini dari channel yang sama yang dirikas daripada teman-teman Masya Allah 60 buah 4 x 4 lori 5 buah Oke, okay. Kekuatan tenaga 200 orang Setakat yang dicatatkan Belum dikira Yang belum tercatat Secara resmi Masya Allah Ini daripada Selangor ya Dari pantai timur Selangor Oke, okay. Daripada Selangor ni Jadi ini. Apa namanya itu? Konvoi tujuh buah kendaraan untuk misi bantuan banjir di Syah Alam dan juga Hulu Langat, ya Allah. Allah. Eh sedak lagu Masya Allah banyak sangat 70 guys Ini mungkin nanti berpencar Di tempat-tempat uh, Strategis macam tuh Untuk membantu Mangsa-mangsa uh, banjir macam tuh. Allahuakbar selangor ya. Mungkin banyak-banyak uh, negeri juga Negeri-negeri lain juga yang membuat seperti ini Tapi tak terekspos oleh uh, media Belum ada yang shoot macam itu Tapi kita tengok ada banyak bantuan-bantuan Dari masyarakat-masyarakat Malaysia Ada juga sedikit dari Indonesia Masya Allah. banyak sangat guys Kita memang salut lah dengan uh, warga Malaysia Sebab apabila saudaranya terkena musibah macam tu Ada banjir macam ni, mereka bergerak cepat macam tu guys So ini video dia upload kemarin ya 23 Desember 2021 dan memang Allahu Akbar Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa Apabila saudara kita terkena musibah Kita langsung menolong Kita langsung membantu mereka Kita pasti menang ini lagu untuk uh, ultras Malaya ya, dipakai di sini dan memang best sangat lah. Misi bantuan: Selangor, Kuala Krai, Balas Budi, Allah. ini memang konvoy ya konvoy terbaik lah memang Masya Allah banyak nih bantuan-bantuan yang dia udah siapkan dalam lori ya lori oke okay, di sini juga ada video dari Franklin Unity Okey, di sini ramai puji keluarga ni tengok apa yang mereka lakukan untuk mangsa banjir. Kita tengok guys, jom. Video ini memaparkan sebuah keluarga yang memberikan sepenuh usaha dari segi wang dan tenaga untuk memasak Masya dan mengagihkan makanan kepada penduduk yang terkesan dengan banjir. Masya-Allah. India ya, ni. Video ini diambil di kawasan Sri Muda Shah Alam. Hey, Budak-budak juga membantu tu. Usaha murni sekeluarga ini Masha mendapat Allah. pelbagai reaksi positif dari warganet dan rata-rata mendoakan agar rezeki mereka sekeluarga dimurahkan. I Amin. Mean. Dapat dilihat yang mereka memasak pelbagai Where masakan yang tampak sedap dengan sepenuh jiwa. Tindakan terpuji mereka sekeluarga berganding bahu menyediakan masakan untuk mangsa Masha banjir Allah. yang terkesan dapat dilihat tanpa mengambil kira kaum dan warna kulit. Betul betul, Cik. Semoga Tuhan memberkati usaha yang telah mereka lakukan Untuk meringankan beban Amin. yang dialami penduduk-penduduk di sana Masya Allah Okey sini ada sebuah video lagi Sebabnya makcik ini tengok rumah pusaka hanyut tinggal tangga Jom kita tengok guys ya Allah ini Nirigasan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram semua ini ya. Banjir, oh ini sebelum banjir. Rumah, rumah papan ya. di Kuala Berlangat, Allahu Keterodian, akbar. Rumah itu didiami kakak sulungnya, Rohana Mahfuz 75 yang memaklumkan pada saya naik di rumah itu kira-kira jam lepas tengah malam semalam. Berikutan itu katanya orang kampung menasihati Rohana supaya mengosongkan rumah berkenaan dan berteduh di rumah Di keluarga terdekat ya Namun dokumen Seperti kad pengenalan, Perabot dan barangan lain Tidak sempat diselamatkan Kerana keadaan banjir Yang sudah teruk saya Allah benar -benar habis rumah, guys. Rumah itu hanyut daripada keluarga lain pada jam sepuluh pagi semalam. Semoga Terum, Allah ganti dengan rumah itu, yang, yang terbaik, yang lebih rusak baik rusak daripada sebelumnya. Esti, mesti diganti lelaki semalam. Akan teruak kipat kajian tiga tahun lalu, namun tidak Allah. pernah musnahi gudang hanyutkan seperti terjadi awal pagi semalam. Oke, okay guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi banyak video yang pertama adalah konvoi bantuan-bantuan daripada tentara Malaysia dan juga daripada negeri Selangor. Dan juga kita tengok bahwasannya ramai juga family-family ataupun keluarga-keluarga yang membantu, eh, mangsa-mangsa banjir di situ. Dan itu kita salut banget kepada mereka, dan terima kasih banget kepada mereka karena mereka ini meluangkan waktu untuk membantu saudara-saudaranya. So, yang terakhir. Iaitu Mak Cik ni tengok rumah pusaka hanyut tinggal tangga dan ini Allah Akbar tak tahulah apa yang ada dalam benak Mak Cik tu mestilah sedih sangat sebab tu adalah rumah peninggalan ha, rumah peninggalan daripada kedua orang tuanya macam tu dan hilang tinggal tangga saja semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggantinya dengan yang lebih baik daripada yang sebelumnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin. Oke okay guys mungkin itu saja video kali ini, semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran daripada banyak video ini Betapa bahagianya kalau kita senantiasa berbagi, betapa bahagianya kalau kita senantiasa tolong menolong eh. Jangan sampai kita macam hidup sendiri, tak nak tolong sana sini, tak nak tolong tentang gajiran dan lain sebagainya kita kena tolong kerana kita hidup ini bersama, bukan hidup seorang saja. Kalau kita dah meninggal nanti, ha, siapa yang nak angkat jenazah kita? Mastilah orang lain. Takkanlah kita jalan sendiri ke kubur, kan? Okey guys, mungkin itu sejak video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya juga. Terima kasih apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.